Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Ratu Bidadari Idola Sejuta Umat Dimana saya akan mencoba Untuk meramal pesulap merah Atau kresek merah Marcel Radival Oke langsung tetepoin aja Saya akan mengocok kartu saya Bagaimanakah nasib nasib kedepannya Apakah kresek merah Akan selalu update Atau Bongkar membongkar terus Dalam kehidupannya Wow Oke okay. okay. di sini yang saya lihat dampak buruknya nanti uh, ke istrinya terus yang tak lihat di sini ke anak-anaknya mungkin pesulap merah akan aman ya mungkin tidak terkena santet atau terkena sihir dari orang-orang yang sakit hati atau dari dukun-dukun yang sakit hati mungkin nanti dampak buruknya Karma buruknya akan dialami oleh istrinya atau anak-anaknya, ini yang saya terawang Terus nanti pakai perjalanan karirnya seperti apa, akan saya coba untuk melihatnya Apakah akan tetap lanjut seperti itu, karena siapa yang mau dibongkar terus kan Oh, Dan di sini, eh, surat merah nanti akan terkena karma ya kartu karma saya dekat tarot karma karena di sini e, pesulap merah atau kresek merah itu banyak sekali menyakiti hati orang jadi dia terkena karma karma buruk jadi kalau kita berbuat baik ya mungkin akan sesuatu kebaikan ya tapi kalau kita berbuat jelek ya sesuatu kejelekan yang kita ada. jadi ini adalah kartu yang saya lihat Uh, di sini karma buruknya, dampak buruknya juga nanti ke anak-anaknya pesulap merah ya yang saya lihat di sini. Anak menjadi korban atas kelakuannya bapaknya. Terus di sini juga yang saya lihat, dampak buruk atau energi-energi negatif nanti memang akan mengenai istrinya pesulap merah. Jadi istrinya nanti ini yang kena. Ya mungkin karena pesulap merah terlalu kuat ya Jadi nyampluknya dalam artian target sasarannya itu bisa ke istri Ini yang saya lihat adalah istrinya Kenapa? Karena di sini pesulap merah banyak menyakiti hati orang lain Jadi di sini adalah banyak orang Yes, terutama para dukun, para praktisi spiritual, paranormal yang tersakiti oleh statement ucapan karena memukul rata. Dukun itu kalau nggak cabul ya nipu. Dan di sini yang saya lihat banyak sekali orang yang merasa tersakiti oleh kelakuan atau ulah keresek merah teman-teman. Ini yang saya lihat. Dari hasil bikin konten, dari hasil bikin konten bongkar-bongkar trik dukun, di sini yang saya lihat e, menghasilkan cuan, menghasilkan cuan yang begitu banyak sekali. Jadi kresek merah menjadi kaya mendadak, menjadi sultan mendadak, ya mungkin karena diundang ke popkes, undang ke stasiun TV, dari... Kresek merah membuat konten membokar atau menjelek-jelekan praktisi perdukunan teman-teman. Ini adalah hasil dari pesulap merah menghasilkan cuan atau uang yang sangat besar sekali teman-teman. Dan di sini nanti karmanya yang saya lihat di sini. Eh, Memang pesulap merah tidak terkena santet, walaupun dia menantang orang untuk menyantet dia. Tapi yang di sini yang saya lihat nanti karma buruknya atau energi negatif itu akan menghancurkan mungkin rumah tangganya ya. Cuman di sini yang saya lihat rumah tangganya karena di sini ini dead. Karena di sini pesulap merah banyak mematikan rezekinya orang lain, ya. Mungkin Ya kayak semisal e, Pesula merah mongkar ini mongkar itu Menyebabkan jobnya dukun sepi Jadi mematikan rezekinya e, Banyak orang Jadi pesula merah ini Mematikan rezekinya Banyak orang The dead Dan dari situlah karma Karma dari pesula merah yang jelas di sini kalau kamu berbuat baik atau nanam kebaikan ya tumbuhnya akan kebaikan ya Tapi kalau kamu menanam kejelekan ya akan tumbuh atau cukur kejelekan Ini adalah kartu karma untuk pesulap merah atau kresek merah gitu Walaupun kresek merah sendiri berbicara eh, untuk akidah karena melanggar akidah Islam karena dukun tidak di uh, tidak dianut dalam agama, tidak ada dalam agama. Yang jelas itu kan harus toleransi. Cuman apapun yang kamu lakukan, walaupun itu menurut kamu baik, tapi menurut orang lain itu belum tentu baik gitu loh. Menurut pesulap merah atau kresek merah, apa yang dia lakukan baik. Apa yang dia lakukan uh, dari Amar nahi Nahimunkar, apa yang dia lakukan, sesuatu kebaikan, berataskan agama, tapi belum tentu orang lain menganggap itu hal yang baik. Karena kehidupan ini macam-macam, hidup di dunia ini bukan orang Islam saja. Hidup di dunia ini macam-macam, ada yang Nasrani, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang, apa... Konghucu dan berbagai macam pemahaman, berbagai macam keyakinan. Kita tidak bisa memaksakan manusia atau orang untuk mengikuti keyakinan kita, akidah kita, gitu loh. Enggak bisa, gitu loh. Tuhan itu menciptakan itu macam-macam gitu loh. Ya, intinya kalau kita berbuat baik, ya kita akan menerima kebaikan itu. Tapi kalau kita berbuat keburukan, apapun itu alasannya Entah alasan akidah, entah alasan agama, atau apa Tetap kita juga akan mendapatkan hukuman dari alam dan Tuhan Mungkin gitu saja teman-teman Jangan lupa subscribe channel Youtube Ratu Bidadari TV Jangan lupa like, komen, dan share Ratu Bidadari TV Terima kasih, salam dari saya Ratu Bidadari Idola Sejuta Umat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh